Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Mace Bice Alhamdulillah dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun Hari ini, hari Minggu 21 Agustus 2022, Lomba Bidar dilaksanakan lagi Setelah beberapa tahun didakate bidar Alhamdulillah hari ini ado, jadi antusias masyarakat luar biasa, Rami di mana-mana, sepanjang Sungai Musi rame galau, dan kabarnya Ampera macet total, Musi 6 macet total, termasuk BKB, UMB, manusia galau isinya. Memang bidar ini adalah event yang ditunggu-tunggu oleh Palembang Menjaman dulu dari kampung-kampung, bahkan dari Uluan Sano datang ke Palembang tapi yang diingat mereka tanggal 17 Agustus, bukan tanggal 21 Agustus. Dan Alhamdulillah yang penting terlaksana, tapi menbisau tahun depan tanggal 17, karena sudah identik Nian, bidar ini 17 Agustus. untuk bidar hari ini itu pemenangnya adalah kita mulai dari juara tiga yaitu diraih oleh tim PT Pupuk Sriwijaya atau PT Pusri tepuk tangan po, po, po, po, po, po. memang dari dulu ke dulu Pusri ini selalu menang mungkin karena lama tidak katik bidar kurang latihan jadi juara 3 tapi masih menang juga kemudian juara duo diraih oleh tim pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Ogan ilir sebenarnya wajar menang karena dayang merindu itu dikisahkan dari organ ilir. Jadi, memang di organ ilir ini banyak pendayung-pendayung unggul. Kemudian, juara pertama diraih oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat, tepuk tangan dulu! Selamat untuk tim Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Mudah-mudahan tahun depan ikut lagi dan tetap bisa menjadi juara. Dikandung sampai bom baru di seprang uluh tahu berlabuh. Tajalin harapan yang baru. Batas satu Nah mangki biceh sekilas kalau kita ngomong tentang bidar ini Bidar dulu dengan sekarang ini memang agak beda Tapi alhamdulillah bidar ini masih ada Tapi kalau memang dari hati pengennya kangen yang pecah dulu Dulu namanya bidar ini antar kampung Setiap kampung itu ngirim Jadi bukan atas nama perusahaan ataupun nama pemerintahan atau dinas Nah kalau dari kampung-kampung ini itu Rasanya itu rasa pengen kepemilikannya itu tinggi nyan. Karena misalnya Oh kampung Sepuluh ulu Oh siapa yang nayong? Oh, si mama dari lorong ini Si Anu dari lorong ini Biasanya cah itu Jadi rasanya kalau tidak nonton itu tuh Mak mana ya rugi nih Berbeda kalau sekarang ini yang turun Misalnya perusahaan Ataupun Pemerintah tadi Atau dinas-dinas Nah eh, rasa kepemilikan masyarakat itu Sudah agak berkurang Nah jadi kalau memang Bisso si usul untuk dinas terkait atau cak mano, yo pertama bidar lestari ke. Yang kedua kalau bisa itu kampung-kampung ini dihidupkan lagi bidar-bidarnya itu. Dulu bahkan ada namu-namunya deh, setiap bidar itu. Nah, perusahaan-perusahaan ini harus tetap berperan tapi sebagai penyelenggara ataupun mungkin membina kampung-kampung lain tadi biar yo atasnya mau kampung tetap dan pemainnya itu kalau bisa bisa satu kecamatan ya KTP kecamatan jadi jangan-jangan dari mana-mana benar-benar ini perlombaan antar kampung dan mungkin kalau memang bisa ada perlombaan baru antar eh, kabupaten kota di provinsi tadi apa tanggal berapa buat lagi kan jadi antar organ ilir dengan Pali Palembang segala macam Oku Selatan itu pertanding nah mungkin juga kalau misal ada pemenangnya kita bisa lakukan skala nasional kan di Kalimantan juga ada kemudian di Jambi juga ada nah ini juga bisa kita perlombakan lagi jangan hanya ada perahu naga yang di kalau tidak salah di Thailand nah dan bahkan ada pemenang juga misal tingkat nasional ke lagi tingkat Sriwijaya jadi yang yang bekas wilayah Sriwijaya dulu yo kita buat lagi cak mano oke okay, mang cek bicek. nah mang cek bicek, inilah dari mang dayat mudah-mudahan video cak manus suasana dari Bider kita hari ini bisa menambah kasanah pengetahuan tentang kota palembang dan sumatera selatan pada umumnya kalau ada salah salah kato baik dari narasi ataupun video mang dayat mohon maaf kepada Allah mang dayat mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laju, laju, laju, laju, perahu fan yang baru patah satu seri